Hai, oh. Oke, hari ini ada yang berbeda karena aku nggak isi acara oncom ya, atau podcast oncom Sekarang, Minko sedang ada di MedCast Minko, edukasi kesehatan podcast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 Semoga baik-baik selalu. Kali ini, ini edisi pertama di Menkes ya. Acara pertama yang benar -benar kita bakal bahas tentang kesehatan. Kira-kira kita bakal bahas apa ya? Iya. Bahas apa juga? Kayaknya sering Kak, kalau kita bahas tentang zat besi. Wah, wow, zat besi. Pernah dengar ga kira-kira di sebagainya? Kok apa sih itu zat besi? Kenapa zat besi itu diperlukan untuk kita sebagai manusia? Hmm, penasaran banget kan? Makanya tetap sampai habis video ini Dari-dari, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. alhamdulillah, baik ya. Alhamdulillah, kita lihat tadi, Alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah. <laughs> Ya, pokoknya alhamdulillah kabarnya baik ya, saya selalu kan pastinya Ya, kesehatan juga perlu kan di musim hujan begini, gini sobat mikro, gitu. tapi ada rumor nggak sih kita itu makan baja besi? Baja sangat besi, kita tidak, kita tidak ada ya, kalau nggak tahu nih kita belum ada jawabannya. Tapi e -e -e. kita nggak bahas itu sobat mikro, karena kita mau membahas tentang manfaat zat besi untuk ibu hamil. Yeay. Oh iya nih iya. biasanya kan emang kalau ibu hamil itu harus menggunakan banyak asupan, banyak gizi yang perlu diperhatikan. Karena kan di dalam mengiringi dia itu kita hanya ada dia doang, tapi ada juga calon bayi atau calon anak dari si tersebut yang harus kita jaga sampai melahirkan, gitu kan? Sebaiknya, oh, nah, sebab itu nih. Karena kita nggak bahas semangat zat bisnis, untuk ibu hamil Ini penting banget buat kamu, mungkin para sebagian orang lagi hamil nih kan. Gue kenapa diperlukan? Dan kenapa sangat penting? Coba bisa jauh ya? Jadi, sebenarnya kalau zat bisnis itu kita butuhin itu bukan pas hamil aja nih Kak. Oh, kita harus melakukan pencegahan dari saat kita ngasih jadi remaja. Hmm, Sebelum umur kita ini, aku masih remaja banget Aduh, <laughs> gak Sama dengan oh. cara-cara oh, gitu. Nah, itu benar. juga merupakan salah satu upaya pemerintah oh, untuk meminimalisir uh, angka anemia saat hamil. Oh, gitu. Nah, anemia ini terjadi itu karena tadi kurangnya zat besi tadi. Oh, pantesan kenapa kita harus memerlukan zat besi sebelum kita? Uh, apa namanya, hamil Hami. ataupun ya, punya anak ibaratnya gitu kan ya oh karena darah yang bakalannya diserap sama anak kita pun juga banyak ya nantinya gitu kan Oleh itu kita perlu memperhatikan bergesi itu sebelum kita uh, hamil dan berkeluarga gitu oh ternyata begitu sobat ini kira-kira dari umur berapa sih harus kita memperhatikan? sebenarnya kalau kita ya sebagai wanita itu hmm. harus bersiapkan emang dari segini mungkin itu. untuk umur berapanya itu tuh harus sebisa mungkin itu dari secepat pikir sadar, gitu, kayak oh, secepat pikir sadar. Iya, yeah, <laughs> jadi kalau misalnya di SMA itu kan juga dibuka. Sebenarnya, tapi dari SMP itu kita juga sudah enggak uh, bisa ya. karena Itu nantinya akan jadi bekal untuk anak kita. Nah, hmm. kita itu sebagai generasi yang nantinya akan memainkan generasi-generasi selanjutnya. Oh, nah pentingnya juga untuk mendukung tadi generasi kita selanjutnya. Kalau kita nyampe kurang, nanti ke, ke anak kita jadi PR kok oh, dari nyokap gue kurang, gue harus mendukung. Ternyata dia nggak berhasil menghit atau mana saat dia punya anak akan kayak gitu lagi dan seterusnya generasi seterusnya akan mengalami hal oh. oh. itu. Oh, gitu, makanya kita harus sudah di. Ya, pokoknya dari masa-masa remaja nih, sobat mimpul ataupun kamu yang punya ya. anak masa remaja hmm. Sepertinya harus diperhatikan lagi masalah zat besinya ya Dan yang pastinya nih tadi kan poin utama kita adalah manfaat zat besi untuk ibu hamil, gitu kan? Kini langsung kita pulas aja nih secara oh. langsung guys sih? Apa aja tuh gak manfaat zat besi untuk ibu hamil? Nih, ngobrol-ngobrol santai aja, Kak Nggak, santai aja, maksudnya pengen ya soalnya jadi manfaat zat uh, besi buat ibu hamil itu tadi mencegahnya adanya mencegah adanya anemia kehamilan mm. Selanjutnya juga itu mencegah berat badan bayi lahir kita berat badan bayi kita saat lahir itu rendah atau yang biasa dikenal dengan BBLM Kemudian juga itu mencegah adanya pendarahan pasca persalinan serta infeksi dan juga shock bahkan hingga kematian uh, ibu nih Oh ternyata manfaatnya itu banyak banget ya enggak sih. Bisa kali ya kita bahas dari poin utama dulu tuh. Emang berapa sih jumlah zat besi yang diperlukan ibu hamil nih untuk mencegah anemia? Ibu hamil sendiri pada trimester kedua dan ketiga itu. Harus memperbaiki kebutuhan biaya sebagian, sekaligus dia melakukan penyelamatan jika hingga 9 mg zat besi per harinya. Nah, untuk perempuan sendiri usia 19-29 tahun membutuhkan 18 mg per harinya untuk asupan zat besi Kak. Oh gitu, jadi ketika masa kehamilan ditambah 9 mg lagi, jadi dapat tambah 9 itu hasil dua puluh tujuh miligram yang harus kita pergi zat besinya dalam sehari. Ya. catat nah, ya tak? untuk zat besi yang penambahan sembilan miligram tadi itu biasanya dibutuhkan pada saat memasuki trimester kedua dan trimester ketiga. Oh gitu berarti di semester pertama kita masih 18 perlu sembilan miligram ya kak? gitu dan sebagainya kok. catat dan hmm. ini juga udah menurut angka peduli gizi dari kementerian kesehatan Indonesia. Dan tadi manfaat yang kedua itu yaitu mencegah berat badan bayi lahir rendah. Jadi gini kak, kalau saat saat kehamilan saat ibu hamil, sebenarnya ibu hamil ini sudah pasti mengalami namanya peningkatan kebutuhan nutrisi. Oke. Okay. Baik mau dari segi karbohidrat, protein, lemak dan sebagainya, termasuk dengan vitamin, dengan vitamin dan juga mineral. Nah, sini kan termasuk nih, yaitu hmm. harus terpenuhi tadi untuk untuk memenuhi jadi saat ibu mengalami sedang masa kehamilan, biasanya ibu itu e membutuhkan dua kali dua kali lebih banyak nih dari kebutuhan dia yang biasanya kayak vitamin dan mineral ini juga harus mengalami ke peningkatan. peningkatan gitu. Ya, seperti zat besi tadi oh, karena gitu. karena nantinya ini untuk mencegah anemia kehamilan. Karena saat kehamilan ini tubuh ibu uh, kan nggak cuma sendiri tuh, jadi ada adik yang harus juga. yang butuh juga uh, super gizi. Jadi gimana caranya si ibu ini harus menjaga kebutuhan gizinya? dan juga calon bayinya. ketiga manfaatnya apa tumbuhan? Manfaatnya ketiga tadi mencegah adanya e, pendarahan pasca kelahiran. Ya. So, kayak kita tahu ya, kalau orang melahirkan itu kan pasti akan mengeluarkan darah banyak. Nah, pendarahan ini bisa terjadi pada ibu hamil yang kekurangan E, tadi kekurangan darah. darah tadi atau mengalami anemia hamilan. Oh iya, tadi aku lupa yang nambahin kalau anemia hamilan itu dia ditandai dengan hmm, ibu yang e, wajahnya itu lesu, pucat, jadi itu gampang dan mudah pingsan. Oh gitu. Jadi manfaatnya itu juga hampir sama orang yang anemia, anemia juga, ya umumnya. anemia pada umumnya gitu tadi tanda-tandanya. -tanda -tanda -tanda. Kita lanjut lagi ke manfaat satunya. yang terakhir nih ya. Mbak, tuh, tadi tadi bisa ber menyebabkan kematian dari ibu. Uh, ini sangat seram sekali makanya pertimbangan dari besi ya sobat Ningko. Iya, jadi dari itu kan ya. juga mendukung pertumbuhan dari plasenta ibu waktu lagi uh, hamil tuh. Nah terus kemudian adanya pendarahan tadi itu bisa menyebabkan kematian karena terlalu banyak darah yang keluar dari tubuh. Oh gitu berarti emang Asupan zat besi ini sangat penting sekali. Aku udah memberitahu semua tadi berkali-kali ngomong ya. Asupan zat ini... besi sangat penting. Sangat iya, <laughs> penting sekali untuk ibu hamil dan kesehatan ibu. Karena emang manfaatnya salah satunya itu kan hubungan sama darah. Apalagi kita sebagai manusia membutuhkan sekali yang namanya darah ya, yang hasil jangan tanpa kekurangan. Tadi kita udah membahas manfaat-manfaatnya gitu, tempat pasti. Sobat di rumah nih penasaran banget Dari mana sih kita bisa mendapatkan zat besi, makanan seperti apa yang boleh Dan kita harus konsumsi yang ada zat itu kayak gimana nih, kita bahas Oke, jadi yang pertama itu biasanya zat besi banyak ditemukan pada makanan-makanan protein kelami Kayak di dalam hati, terus di dalam daging merah Kemudian kalau dari nabati dari sayur-sayuran itu oh ada dari daun-daun yang warnanya juga tua Hmm gitu hmm. ya. oh. Terus kayak yang kita semua kenal itu bayam ya guys? Oh bayam itu juga banyak nah, dari berniatan-berniatanya Oh berarti hmm. kan itu bahan-bahan atau ya makanan ya ternyata kan ya bahan-bahan makanan yang udah oh, untuk didapatkan. makan dapet. Mungkin bisa jadi makanan tambahan kamu di saat hamil ya. ataupun tadi ya dari remaja juga udah bisa konsumsi makanan makanan tersebut. Dimana sih caranya tuh zat besi tercerna di dalam tubuh kita dari makanan tersebut tadi tuh? Jadi di dalam makanan zat besi itu bagi dua nih kak ada zat besi hem dan non hem. Dimana nanti ketika dia masuk ke dalam sistem pencernaan kita dia akan dibagi sembari ini. Ada zat besi ferro dan zat besi ferrio oh. Bagaimana zat besi ferro nih Dia lebih mudah masuk ke dalam tubuh kita Di penyerapan usus kita Nah, si zat besi ferri mengusirkan kita vitamin C oh. Oh. Jadi, jika menuruskan sama vitamin C Dia nanti berikatan, namanya vera Oke. Okay. Jadi, kalau dia udah bentuknya ferro Dia akan lebih mudah diserak oleh usus hmm. Ketika udah di dalam tubuh Jenis tersebut akan menghasilkan kadar hemoglobin dalam darah, Nah, kadar hemoglobin dalam darah ini yang nantinya berfungsi menjadi alat angkut nih, jadi si apa ya supirnya nih, okay. supirnya nih dan, dan apa, e, di tubuh kita kan saat sakit kita kan butuh nih. Nah nanti si hemoglobin ini yang antre nih, dia butuh apa ini, dia butuh ini, dia butuh ini okay, Oksigen dia butuh, jadi dia akan bisa, aduh kita kan dalam dalam beraktivitasnya kita kan membutuhkan namanya energi nah energi ini kita ceritain juga karena ada bahan oksigen nah oksigen siapa yang bawa ya yang kita Oh gitu tadinya berarti emang pengaruh zat besi untuk tubuh itu sangat penting banget ya soalnya karena emang hemoglobin emang lebih itu tadi yang berat, apa namanya yang dia sama-sama jentesis tadi yang akhirnya akan berfungsi untuk tadi oh, mengangkut nangis, dan segala macam ke dalam tubuh kita gitu ya kan. Iya. Aduh sobat menko kita jadi ah sangat jentik banget. Juga bahas seputar manfaat jentesis untuk ibu hamil. Jadi sobat menko tuh di rumah mungkin bisa memperhatikan lagi yang si kasih. Harus sih Kaya, ayo, harus harus membantu lagi besi yang masuk ke dalam tubuh dan untuk ibu hamil zat besi sama masa kehamilan. nah bener nih, jadi misalnya kita hamil pada usia 19-29 tahun kebutuhan zat besi kita kan 18mg nih kak mm -hmm. terus kita hamil di trimester kedua atau trimester ketiga nah kita membutuhkan penambahan 9mg lagi dari zat besi yang kita butuhkan sebelumnya jadi dari 18mg tadi menjadi 27mg per hari itu ternyata itu penambahannya ya, gitu sobat minco. jadi buat sobat minco harus banget sih sekali lagi ya mengartikan yang namanya kebutuhan zat besi karena ini juga berguna untuk sebagai ibunya ataupun anaknya nanti. gitu. Dan buat sobat minco, punya pertanyaan seputar kesehatan ibu hamil ataupun kesehatan anak. Ataupun kesehatan kesehatan kesehatan Bisa tulis di komen Nanti kita bakal jawab di Menkes Ko edukasi Kesehatan Podcast Oke okay.